ke dalam eh? Nah ini sudah dibagi persetase. nih, eh, produk, eh ginjal. Oke, kalau nomor satu ini ditanya tata laksana nih. ya. Nah ditanya tata laksana. Coba dari e, Aisyah, nomor satu. Tata laksana yang tepat untuk pasien ini adalah Seorang pria siap 40 tahun dibawa keluarga ke IGD dengan keluhan mengigau disertai dengan demam tinggi. Riwayat pasien sering mengeluh berdebar-debar dan tangan kemataran yang dialami sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan disertai BAB cair 2 3 kali per hari kadang membaik dan susah tidur. Dari pemeriksaan fisik tekanan darah 150/90, nadi 110, pernapasan 24 kali per menit dan suhu 39 derajat. Pada leher tampak benjolan depan leher bobel kenyal eksophthalmus eksopta positif. Graf AB uh, ga, no. Podua rehidrasi. Nah iya, dosis ini ya. ya 600 ya. Propanolol ya. Sampai CT untuk demamnya ya. Oke, proses Ya. Oke, Ini ya, tadi apa uh, keyword? Ini ya, sebenarnya ini krisis nih. Kalau variasi soal lain, mengukur ada scoring itu ya, scoring uh, dia pada ya beda ya, scoring steroid ini. Ya. Nah, ada dia tuh bilewih untuk hipotiroid, ada skor skor ini jangan lupa ya. ini Nah ini kalau yang storm apa tidak dia tuh ada tiga skor kalau tiroid kan ada ini skor Ya, Birch-Warchowski -War ya, kalau untuk krisis ya. Sita lagi ada skor yang untuk virotoxikosis. Nah, ini skor untuk Nah. Jadi, jangan salah lapor sih. Ya. Kalau misalnya ditanya SPPD, nah. Indeks apa itu? Indeks ya, Nah, kalau ini indeks Wayne. Ya. Nah, jadi kalau indeks Wayne itu sekadar hipertiroid. Ya. Nah, beda dengan yang si krisis tadi, Birch War War ya. Nah, kalau indeks WEN ini mengetahui perturunannya, ya. Nah, yang kalau dia balikkan dari keeper, hippo-hippo itu market, below ya. Nah, skor below okay. W, forty Nah ini bilevel index eh? Oke, okay. tuh so, detection of hypothyroidism. Nah ini ya sudah di di PubMed. Oke. Okay. Bahkan untuk hamil. ya Lanjut deh, nomor 2. Fawas ya, bu. Bagaimana mekanisme kerja obat di atas orang laki-laki 57 tahun penyandang DM datang ke poliklinik untuk kontrol rutin. Dari hasil pemeriksaan profil didapatkan kolesterol total 200, kolesterol HDL 35, kolesterol LDL 112, trigliserid 516 Dokter kemudian memberikan terapi fenofibrat. Fibrat. ini untuk yang ini ya, colesterol triglycerida atau 400. Ya. Ini LPL singkatan biasanya lipoprotein di Jadi untuk yang enzim pengubah antara dari lemak lemak kompleks menjadi asam lemak dan giserol. Ya. Nah ini beda dengan kalau yang e, biasa di sih HMG-CoA. Ya. Ini rombongan statin. Ya nah itu, oke nomor 3 ini coba kopi ya. Yeah. paket tatalaksana selanjutnya dilakukan oleh pada pasien tersebut seorang ibu berusia 28 tahun datang ke poli kandungan di rumah sakit untuk mengontruk hamil diketahui ibu saat ini mengandung anak pertamanya dengan usia 28 minggu. Kebaikan tekanan darah tinggi dan kencing manis sebelumnya disangkal dari pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital uh, tensi normal, nadi normal, rr normal, suhu normal. Pemeriksaan lab didapatkan hb 18 protein negatif, gula darah puasa 98, ttgo nya dua jam, ttgo 2 jam 190. 2, eh, Oh, karena usianya lebih dari eh, diabetes gestasional, jadi kasih insulin. Berapa minggu ya? Dia termasuk yang komplikasi istilahnya apa DM yang uh, bukan ya kalau biasa kan dia ya hidup loh kan? Karena ini kalau DM apa dihamil ini kalau dikasih yang obat oral, nah itu kalau Obat oralnya menembur, menembus sawar placenta ya. Nah itulah jadi lebih efektif dikasih insulin. Indikasi insulin lain selain hamil, contohnya kasus-kasus misalnya urkus diabetik ya, yang pro diabetic demang, ya. nah, itu kan biar cepat ya. Sama ada dosis critical ill biasanya tuh. Kalau dia nak oka-oka cito itu, nah dengan comorbid DM, nah, dikasih algoritma ya filtrasi insulinnya biasa nah itu kalau di uh, biasa kontrol anestesi ya, kalau kalian jaga igd gitu ya. oke nomor empat uh, suci Jo ini apakah diagnosis yang paling tepat seorang perempuan berusia 30 tahun diantar keluarga ke IG dengan penurunan kesadaran di hari tiga hari keluhan serta demam berdebar gemetar cek cek, Kedengaran nggak suaranya? Iya dengar kak. Oke, okay, sorry, kayaknya ini ada gangguan Ya silakan lanjutin Tiara. Jawabannya A krisis tiroid. Ya kalau hiwatnya uh, ini ya dari cortisol menurun. Intinya kalau krisis nih ngebedanya dari pertirat dari TTV, nah ini tensinya naik, 190 per 100, lagi kardi, suhu, demam, hiper, -parasim. hiper simpatik. Oke. Lanjut nomor 5, Suci coba. Maka obat tambahan yang diberikan, Dr. Sebut, Orang laki-laki berusia 46 tahun. kontrol ke ini, pasien diketahui mempunyai riwayat tipe 2 sejak tiga tahun yang lalu. Dan rutin mengkonsumsi metformin 500 mg, 3 kali sehari. Hasil tulisan HBS1C 8,5 dan GDP 22 mg per desiliter. dokter menambahkan semua satu macam obat. Dua kali, dua hari setelah minum obat tersebut pasien mengalus sering lemas, memperingat banyak, dan berdebar-debar. Apakah obat tambahan yang dapat diberikan? Ini jadi bagaimana? E, ya. uh, Aspartus, Kak. Iya, <tuk> <tuk> ya, kalau kalau SPB ini biasanya masih nasid ya, nasid apa? milih akar busu memang. cuman kalau di puskes kalian justru dapatnya glomerulit ini. nah itulah. E, kalau dari sini sih ya beri hipokalemia ya, klinis dari soal ini. kalau akar bus, e, biasanya flatus itu. ini nih, tentu terus. pasnya tentu itu keluhannya. Oke. Lanjut deh. Uh, nomor 6. Nih, bawah sur. Ini, Aisha, okay. Diagnosa ini yang tepat, wanita 40 tahun datang dan keluhan benjolan pada lehernya sejak 3 bulan yang lalu. Benjolan dirasakan tidak nyeri. saat pemeriksaan ditemukan benjolan diffus ikut bergerak saat menelan. Kemudian dilakukan biopsi pada benjolan dan didapatkan germinal center tanpa sel hartol dan beberapa folikel atrofi. Hashimoto. Yo, ini, autoimmune, ya ini auto immune sebenarnya kalau nah ini diffuse. So, nah. kalau kalau grief grief ini keyword untuk optimal partinya ya hipertiroid misalnya dengan optimal party nah kalau keyword kan autoimun juga ya Granu, granu butir-butir. Kak, mau nanya, Kak. Untuk bedain yang mudah itu untuk Hashimoto-Tiroiditis sama The Quarantine-Tiroiditis itu gimana, Kak? Ada nggak jembatan keledainya? Kalau The Quarantine itu Tunggu, nggak buka slide ini. loh. Dia ini ya. Tiroid. Mana dia? Kalau, kalau apa tuh? Nah, ini sebenarnya kan mereka sama-sama ini ya, hipotiroid. Kalau dasar, kalau yang si asyik tadi Eh ya, kalau rasanya ada ini sih, ada yang kayak gambar ini nya apa? De Nah ini, kalau De ini kan bagian dari tiroiditis subakut yang yang nyeri ya. Nah kalau yang si uh, Hashimoto tadi itu kan termasuk autoimun sebenarnya. Nah autoimun ini sifatnya lebih silent sama biasanya ada ada keyword untuk yang TPO ini steroid ya. peroksidase antibody nah itu nah dan dia, oh iya, dari onset sih, onsetnya ini dia kalau yang si dekwerfine subakut nah subakut kalau Hashimoto dia ini, kronik nah jadi kalau onsetnya beda-beda onset ini onset tiroiditisnya nih. Jadi nah de versus Hashimoto Ya memang nah ini gue laporan kasusnya ada yang menyerupai mereka nih. Tiroiditis maupun subakun kalau dari jurnalnya. Titernya titernya sama-sama naik titer antibodinya. halo dekuar kan, ini ya, kronik kan, kronik ya dari onset itu sih, yang ini ini, ini tidak tidak membantu ini kalau yang ini, nah ini, ini Kuman kosis tiroiditis ini, kasimo itu, oh, ya ada ada ini, ini kasimo itu primer eh, termasuk eh. sub akut. Christmas camp ini. Kalau memang ini subakuteroiditis, dia hipertiroid. Ininya nih dari lab-nya nih. Jadi dari dua sih tadi kiatnya berarti. Pakai yang pakai yang onset. Nah. Onsetnya tadi kronik sama ini kan. Nah, ini si dequervain subakut, kron, Hashimoto dia termasuk ke kronik, ya. Nah itu sama tadi yang kadarnya kalau tiroiditis dia radang, produksi tiroidnya meningkat, jadi kalau yang si dequervain biasanya dia hipertiroid. Nah itu. Sementara kalau yang si Hashimoto kan dia sudah banyak yang rusak, nah itulah. Tiroidnya produksinya menurun. Nah, makanya dia klinis lab-nya tiroid ya. Nah, itu sih. Kita tinggal bedai onset tiroiditis ini. Kapan dia akut sama subakut, kan? Kalau misalnya pinjatnya dia ngomong. Subakut versus kronik tiroiditis. Nah, ini. Eh, dari dari nyerinya, oh, dari nyarinya dia dari nyari oh, ini sup jangan dari granulo nah ini nah aku ada eh, back pain sorry sorry dia ada dari kasih ini ya nya, di langsung Tadi tuh saya dapat dari PBD ya bukan? Ini ya, onset akut, eh sub akut sama kronik ini, ya. atau ada yang pernah dapatin? Rasanya memang ini jarang ya, kalau onset, kalau yang cek misalnya ispa kan akut tuh kurang dari 3 minggu biasa kan, kalau kronik lebih dari 3 minggu, nah, cuman rasanya beda ada nih. Algoritmanya nih, krisis, sniper modul, ya sama PA-nya sih, ya. PA-nya kalau yang si itu tadi kan, yang kayak soal kita tadi, ya. Nah ini atrofi ya, sel Hartel, ya. jangan lupa, Hashimoto eh. Ya ya untuk sementara ini itulah dari sub akut sama kronik ya tadi bedanya masih moto yang kronik dikeluarkan dari yang si sub akut oke okay. kita makasih iya nanya dapat tadi oke okay, kita lanjut ya nah nomor 7 ini kakak sub akut ya tadi berapa minggu kak Yaudah. di sini ini sub akut Nah, saya mau Oh, ya, riddle. Ya, Cuma dari PubMed. Ya, ini. Nah. Inplemetary. Tidak disebut juga. Nih. UNLT4. Period Hormone. Nah, coba ya. Eh. Kalau ini, perioditis. Nah, ini juga udah onsite onsetnya berapa minggu enggak? Renewal udah Sarcoidosis way. So my kid, and onsite red, That Hipertiroid phase, short lasting, 1-3 bulan. Coba lihat. Tiroiditis. 25. Oh ini nah. halo kalau, kalau dia ngomong subakut 1-8 bulan. Eh? Tapi rata-rata 4-7. Cuman hmm. sampai di ini apa? ini sikap penelitian anda ya coba kita cek sikap-sikap ini takut kan ini tidak rayu ini ada nah udah onset, Nah, sub full Nah, ini nah. Kalau kayaknya yang masih Bisa jadi apa tuh kan NCBI ini Satu nah? ya, sampai 8 bulan Baik kita anggap Untuk yang si Sub -acute. Nah, ini Jadi nih, kan. Dia ngomong sub, the interval between onset of subacute and grief sekitar 1 sampai delapan bulan. Nah ini patokannya ya, empat sih rata-rata kan. Oke, kita anggap ini be, jurnal ini be, untuk sementara. sementara. Tapi kakek kalau, kalau pas nak kalau sempat ingat searching, hamin dua, searching me lagi, Mena tahu G, ada penelitian terbaru kan. Ini masalahnya. 2011 ini. adanya Oke, okay. ya, yeah, kita anggap ini baik dulu sementara tadi siapa? Aisyah eh, tadi. Oke. Okay. Oke, Kak. Kasih, Kak. Oke, okay, nih. Oke, nomor 7 ini eh Fawas okay, uh, oh, coba. Copy, copy, nomor Apakah parameter keberhasilan terapi pada kasus di atas seorang perempuan 32 tahun datang ke puskesmas -pus -pus dalam keluhan nyeri pak kepala sejak tiga bulan terakhir. Keluhan lain berupa, berat badan bertambah, bentuk wajah berubah, dan tidak datang bulan. Pada pemeriksaan fisik, didapat rahang bawah membesar dan menonjol tekanan darah normal, nadi normal, suhu normal, RR normal, tinggi badan 165, berat badan 60 kg, pemerintahan laboratorium HP 14,8, leukositnya 86.000, trombosit 425.000, bun 20 mg per desiliter, kreatin 0,9, gula darah, gula darah acak 105 mg per desiliter. Akromegal ini. Ujung-ujungnya dia nih, rahang bawah rahang bawah dan iya menonjol growth hormon ini ini ini soal life key ini nasunya butuh novel lah sebenarnya hyper growth hormon sama insulin growth factor lah yeah. ya jadi IGF ya IG, IGF nya hyper hyper GH ya kalau jadi kalau dia kan gangguannya hiper. Makanya kalau nak kita terapi harus diturunkan. Nah, itu. Kalau diati ini memang ini defini, hiper GH nih definisi dari si akromegali. Nah, pertanyaan soal parameter keber hasilannya jadi yang kelebihan harus turun ya. Oke. Nomor 8 ini nah tata laksana awal eh ya. KAD KAD jadi benar ya cairan dulu alat jairan stabil jangan lupa koreksi elektrolit kalau dia hipokalemi jangan langsung dikasih insulin oke nah ini agak ngejebak nih. coba tiara nomor 9 diagnosis yang paling tepat pada pasien ketiga 179 TGT. Ya, ini tes toleransi glukosa terganggu ya. Jadi dia GDP normal kan, mungkin ada ya, DS-nya. Ini TGT ini ya tidak, tidak ada keluhan adanya. Kalau ada keluhan klasik baru bisa langsung DM tipe 2 sebenarnya. Nah, kalau ini juga sama pakai TGO juga dia Gd dua pp-nya tapi gula darah dua jam post prandial ya, yang meningkat. Kalau g 2 dua pp ini prediabetes. Nah kalau yang tadi tgo yang bermasalah ini baru TGT. yang pakai yang di, di algoritma itu ya, dari perkeni. Ya. Oke ini tentang ini. Gangguan Aldos Peron juga nice. uh, Sunci juga, nomor 11 Apakah di masa yang tepat pada pasien ini? Perempuan lima tahun datang poliklinik dan keluhan muka sempat sejak 1 yang lalu. Keluhan disertai dan perutnya semakin besar pada pemeriksaan ditemukan munfes buka Peningkatan BB pada pengisian bisa ditemukan terkandara 15,9, RR20, NADIS 90, suhu 36,7, diperlapan tes supresi dexamethasone 8 mg, didapatkan ACTH tinggi dan kortisol tinggi. Pasien memiliki white batu berdarah sejak 1 tahun yang lalu dan pengisian non- harus ditemukan masa pada lobus paru kanan. Apakah diagnosa yang tepat pada pasien ini? Cushing disease. Nah, ini kalau kalau ini untuk gangguan adrenal, kalau kasing disease ini biasanya dia uh, dia ini apa tuh? ACTH, ACTH dan si kortisolnya masih masih tinggi tadi memang. Nah, cuman di sini nih, ini apa ada masa napang paru kanan ini kan nah ini yang menipu ya Ektotik jadi dianggap nah itulah di kanker parunya itu menghasilkan si ACTH juga jadi itulah sebenarnya keganasannya jadi bukan primer di di adrenalnya ya jadi ada algoritmanya sebenarnya kalau ada kasih syndrome kalau kasih syndrome tuh Ketika dia di low-dose, dia ini apa, justru turun. Ya. Nah ini, pakai algoritma ya, kita bahas algoritma caching disease ya, nah, ini. Ya, nah intinya hp akses ini ya konsepnya itulah jadi yang ACTA dari otak sebenarnya tuh ya dari otak ACTH menghasilkan uh, hormon yang kaget uh, mengatur si adrenal kan? nah ini jadi yang di tes pakai low dose sama high dose itu kalau dikasih low dose langsung dia turun adrenalnya itulah Cushing Syndrome tapi pas low dose gagal masih tinggi, kita kasih high dose jadi dia mensupresi di otak atas ya. nah itulah jadi uh, Cushing Disease ya, biasanya itu tapi kaget dibendahi lagi. casing disease atau yang ectopic ACTH tadi. Ya, dia ada algoritmanya itu sebenarnya. Nah, ini ya. ya ini termasuk jarang juga sebenarnya di ISIP. Soalnya kalian dapat yang tipe B ya. Rumah sakitnya Oke, ini terapi obat ini. Ditanya ya. Yang tadi ya karbus ini karena dia rawan hipoglikemia, pingsan setelah adik ya. Jadi jangan dikasih yang si glibeng atau glimepirid ya kan? Sulfonil urea. Nah, kalau metformin ini efek sampingnya yang toxic ya, nah, itu sering mual. Oke, ini coba nomor 13 belas uh, Aisyah. Langkah anda selanjutnya sebagai dokter adalah seorang perempuan 48 tahun datang berobat ke dokter karena sering buang air kecil di malam hari sekitar 4-5 kali semalam, lancar dan banyak, ia juga mengeluh mudah haus dan banyak minum berat badan pasien diketahui menurun sekitar 4 kg dalam 3 bulan terakhir Pemeriksaan fisiknya tekanan darah normal, hari normal, area normal, temperaturnya normal tinggi badannya 165 cm, berat badannya 80 kg Hasil pemeriksaan dara didapatkan GDS nya 260 saat pertama kali datang. Kemudian GDP nya 180, G2PP 320. Setelah menjalani gaya hidup sehat dan pengobatan dengan metformin 3 kali 500 mg selama 3 bulan, pasien datang dengan datang untuk kontrol dengan membawa hasil hba 1c 7,5 menambahkan satu jenis OAD. Awalnya oh, sih kok gimana? Metformin baru alasannya karena a 1 c di atas 6,5 masih ya. biasanya kalau tambahan dari metformin pakai di mapi atau bia tadi sulfonylurea ya. oke ini kasus rangka ya kita cepat lagi ya. diabetes insipidus nephrogenic ini pakai yang HPA 6, juga kayak tadi ya. deprivasi diberikan depresiasi osmolaritas urin 220, nah lalu vasopresin urin justru meningkat, kan? Nah jadi uh, itu nah dia kalau kalau sentral dia justru vasopresin dia menurun, uh, ya. Nah, prinsip HPA axis tadi ini kan kalau kalau vasopresin ini dihasilkan sama eh posterior hipofisis soalnya kan. Nah, itu ya. Jadi itulah kalau yang masalahnya di hipofisis dia di sentral ya. Kalau nefrogenik berarti masalahnya di ginjal. Ya. Ya, ini kalau hipoglikemia ya. Nah, ini 15. Ya. GDS 65, keringat dingin, lemas BCS ya. masih kompos mentis. Jadi kasih gula 3 sendok lo. Kecuali kalau tidak sadar berdikasih di 40 ya.